Yeah! Terima kasih, Terungtung Kamu sudah mau menemani saya sore ini Iya, sama-sama, Bang Justru saya yang senang bisa nemenin Bang Otos Halo, Bang Ganteng Berduan aja nih, mau kemana? Selamat sore, Bang Sore <guluh> Biasa Tugas dulu ya Terus ya. Thank you. Ngomong-ngomong, untungnya bang ini bang, saya teh boleh tahu rahasianya biar energik dan bisa seganteng bang otos kayak gitu mah. <laughs> Hah? <laughs> bisa aja kamu. Kuncinya tuh kita harus pilih yang pasti-pasti aja dalam hidup. Memilih suku cadang yang pasti berkualitas dan pastinya harus rajin perawatan secara berkala. Oh, itunya bang. Tua itu pasti, berjiwa muda itu pilihan. Nah, jangan sampai kayak gitu tuh. Eh, Amin, Amin jangan sampai kayak gitu atulah. Nah, udah sampai kita. Waduh, pemaha ieu teh mau masuk saja susah. Macet. Bang, lewat sini aja, Bang. Siap, Mas. Sebentar ya, antri dulu nih, masih macet. Ah, naik trotoar aja, Bang. Biar cepet. Sokat tuh. Hah? Masa lewat trotoar sih? Eh, hey, donau-nau nah tuh bang. lihat liatlah. Banyak mobil di trotoar. Abang kan biasa road, Pasti bisa tuh. Yeay. Bisa itu belum tentu boleh. Saya pilih jalur yang pasti aja deh. Trotoar itu kan jalur pejalan kaki. Bukan jalur atau tempat akhir kendaraan. Walau mendesak, tetap harus dijak taat lalu lintas itu nomor satu. Oh gitu. Oke, okay. kamu cari parkir yang aman ya. Saya tinggal dulu. <tuh> Baru juga mau parkir di atas trotoar. Eh tidak boleh. Cari parkir di mana ya ini. Nah, nemu di bawah pohon itu sajalah. lah. <tuh> Bang Otostek mana Lama pisan. Trungtung. Eh huh? sesiak, jeng ah ih sombong ya iya nih sekarang mainnya sama artis terus eh nanti kita foto-foto ya jangan lupa loh dah main sama artis eh artis sahanya. saya gitu yang kayak artis ih teruntung teruntung ini cepetan foto Hah? bener kan diajak foto buruan foto fotoin kita sama bang otos pakai hp kamu ya Foto-in? Ah, kirain teh saya yang ikutan dipoto. Ah, ya sudah, sini. Siap, Iji, dua, tilu. Terima kasih lho, Bang Otos. Udah mau foto sama kita. Sama-sama, sosialita. Thank you ya, udah datang. Eh, ngomong-ngomong, selamat ya. Udah terpilih sebagai duta aman berkendara. Pokoknya mulai saat ini saya nyetirnya bakalan tertib deh. Hah? Duta? Pantesan. Ternyata Bang Otos teh seleb. <laughs> Aduh, udah GR saya mah. <laughs> ya, jeblos. Ya, Mas, tolong. Kayak jeblos, oh, Mas. Waduh. Bukan untung yang keceblos bukan kamu. Itu pentingnya taat aturan. Yuk kita bantu. Ayo ayo Bang dibantu. Ayo kita bantu yuk. Makanya ayo. jangan lewat trotoar.